Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadhan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan wa Ya amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa Ya nasu khalaqakum min Wa khalaqa Wa rijalan وَتَرْقُبُ اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولاً سديدا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لَكُمْ ذنوبكم. وَمَن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزاً عظيماً. أَمَّا بعد Fa'inna khair al-hadithi kalamu Allahi ta'ala, wa khair huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdasatuhaa, fa'inna kulla muhdasatin bida'ah, wa kulla bida'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adhan Allahum wa iyaakum minan nar. Masyir al-ikhwa wal-akhwat, kaum muslimin wal muslimat, serta aman aku sekalian. kita bukan mencakup hal itu, tidak menyinggung sama sekali dari penyakit-penyakit jasmani. Makanya judulnya diberikan tanda kutip di kalimat kata penyakit. Ya, bukan penyakit jasmani yang mau dibahas. Lagi pula saya bukan ahli herbal. Dia upahannya. Jadi, kita bahas yang lain, penyakit mematikan yang lainnya. Apa kira-kira penyakit mematikan yang ingin kita bahas? Ah, apa? Penyakit hati, ada yang lain? Kesyurikan, ada yang lain? baik. Kita sebut dari perkataan Imam Ilmu Qayyim langsung dari bait syairnya. Kumpulan bait ini ini sangat banyak ya. Sampai 8000 ribuan bait. Taib. Itu tugas para ulama dalam menjelaskan ilmu Walaupun dalam bentuk pantun, mereka ungkap dalam bentuk bait syir. 5.832 bait syir. 5.842 bait syir. Kita mengambil di bait poin ke 4.251 bait di nomor 4251 dari kitab Nuniyah Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan wal jahalu daun qatilun wa shifaohu amrani fit tarkibi muttafiqani ain eh, nun terakhirnya Kata beliau, wal jahlu dan kejahilan perkara kebodohan adalah daun penyakit qatilun yang mematikan. Jadi kita sudah tahu pembahasan kita tentang apa? Kejahilan yang kata imam muqayyim dia adalah da penyakit qatilun yang mematikan wa syifa'uhu dan obatnya syifanya amrani ada dua hal dua perkara ta tarki bi nun yang mana dua perkara ini selaras harus sama-sama serasi. selaras, sejalan serasi ada di dalam pengobatan penyakit kejahilan. Apa dua perkara itu? Pertama, Nasun minal Qur'ani. Nasun minal Qur'ani. Nas dari Al-Quran. Dalil nas ada nas keterangan dalil dari Al-Qur'an satu au sunnatin atau nas dari sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabibu zaaka alimur rabbani dan dokter Imam mengatakan dengan kalimat Tobib. Apa artinya Tobibun? Ya, sudah bisa di bahasa Indonesia kan? Diserap menjadi bahasa Indonesia. Tabib. Tabib dari kata Tobibun. Dari bahasa Arab itu. Tabib, tabib dari bahasa Arab Tobibun. Artinya yang mengobati. Dokter istilahnya kita. Dokter yang mengobati penyakit kejahilan adalah siapa? Al-alimu al -alimu Rabbani. Alim yang Rabbani. Seorang ulama yang Rabbani, ulama Rabbani. Ya. Jadi di sini penulis ingin menerangkan kepada kita dari bahaya kejahilan yang kejahilan ini bisa membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran dan kematian. Akan kita akan sebutkan contoh-contohnya. Iya. Yeah. Dan untuk mengobati kejahilan harus memiliki dua cahaya, dua pegangan. Apa itu? Al-Quran dan as-sunnah. Ini apa? Obatnya. Syifa'uhu nas nasun. min al-Quran au min sunnatin. Obat dari penyakit kejahilan harus Alquran sebagai obatnya atau keterangan sunnah hadis dari Nabi sebagai obat. Tapi, dua obat ini perlu penerapan Siapa yang harus mengatakan kepada orang yang sakit Yang kena penyakit kejahilan Harus diberikan dosis yang tepat Ukuran yang pas Maka orang-orang yang mengukur Ukuran yang pas, dosis yang tepat kepada yang sakit Siapa? Dokter Tapi dalam kita ini dokternya adalah Ulama Rabbani Ya kan? Sama halnya kalau kita dalam penyakit penyakit jasmani kita, penyakit yang kita alami di badan, kita punya obat tanpa resep dokter, langsung minum saja, entah lima kali lima kali satu atau 10 kali satu, nggak ada resep dokter. Yang jelas ingin cepat sembuh, kira-kira ya apa yang terjadi? Bisa lebih lebih membawa kepada penyakit yang lain. Bisa merusak ginjalnya Hatinya tidak bisa Mencerna racun-racun yang ada pada obat tersebut Sehingga membawa penyakit-penyakit yang lain Nah, Jadi obat saja dalam urusan dunia Itu produkter Yang berikan ukuran dosis keterangan yang pas Begitu pula Nas Al-Quran dan Sunnah Hadis Nabi SAW Harus ada ulama' yang Menjelaskan kepada umat Kepada manusia Agar ukuran Dari ayat tersebut pas tempatnya apa, apa pemahaman yang tepat Dari hadis yang tepat Pemahaman yang tepat Dengan pemahaman para sahabat Bukan pemahaman masing-masing orang dalam memahami tentang Nas al-Quran dengan pemahaman yang tepat Adalah siapa? Tentu ulama' Rabbani Bukan ulama' sembarangan Bukan semua semua orang yang belajar lantas pintar mengatakan ini dalilnya seperti ini, ditujukan pada perkara ini, dengan pemahaman begini, tambah tidak pernah duduk dari ulama. Iya. Baik. Perkataan Imam Qayyim ini, ini dikuatkan dengan perkataan ulama salaf. Yang bernama Sufyan bin Said bin Masruq al-Sawri dikenal dengan Sufyan al-Sawri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan masalul alimi masalut tabib permisalan orang yang berilmu permisalan orang alim orang yang berilmu seperti permisalan tabib yaitu seorang dokter la yada'u ad-dawa'a dia tidak meletakkan obat kecuali di tempat yang sakit itu permisalannya alim seperti permisalan dokter tidak menempatkan obat kecuali betul-betul di tempat yang sakit dengan ukuran yang pas dengan dosis yang tepat iya jadi ada permisalan seperin dari perkataan ulama salaf sebelumnya. Demikian pula semisal perkataan beliau dalam konteks riwayat asar yang lain, al-a'malus sayyi'ah da'un wal ulama dawa'un. Al-a'malus sayyi'ah amalan-amalan kejelekan, amal-amalan keburukan. Dari hal-hal yang melanggar syariat itu semuanya adalah da semuanya adalah penyakit. Wal ulama dan ulama adalah dawa ulama adalah obatnya, obat yang akan mengobati segala jenis penyakit-penyakit dari berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat, dari kesyirikan, bedaah, maksiat. maka ulama yang akan menerangkannya yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar iya. ini disebutkan perkataan sufyan As-Sawri dalam kitab Al-Hilya jilid 6 halaman 361 6 jadi kita akan memahami dari pembahasan ini pentingnya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama' yang benar yaitu ulama' Rabbani Sebelumnya kita akan menerangkan bahwasanya kejahilan Ini akan membawa kepada kebinasaan Dan sampai mengantar kepada kematian Di saat Orang-orang ingin menanyakan suatu perkara Dari perkara agama Lantas dia bertanya kepada Bukan orang yang alim Kepada Bukan orang yang berilmu Alias orang yang jahil Maka akan menimbulkan Perkara yang sangat besar bahayanya Sampai kepada kematian Sekarang si A Bertanya kepada si B Ada satu kasus Si A yang bertanya kepada si B Yang menjawab si B ini Tidak menjawab di atas ilmu yang benar maka yang meninggal, kadang yang bertanya yang meninggal. Yang mati, kadang yang bertanya. Di kasus yang lain, kadang yang ditanya, yang menjawab, dia yang meninggal. Dia yang mati. Gara-gara apa? Gara-gara kejahilan. Dia berkata atas agama Allah, tanpa ilmu, semata kejahilan. Sudah paham ini? Jadi, terkadang kematian dari dua sisi: kadang yang bertanya yang meninggal, kadang yang ditanya yang meninggal, gara-gara semua dasarnya kejahilan. Sekarang kita ambil contoh: contoh dari kasus yang bertanya, yang bertanya menanyakan suatu perkara di dalam agama. Kemudian dijawab oleh si B Dengan jawaban yang tidak jelas ilmu Maka si A Meninggal gara-gara jawaban Tanpa ilmu Ya Ini disebutkan Di dalam riwayat Sunan Abu Dawud Imam Ibnu Majah Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah Hadis disahikan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala Ja'bir bin Abdullah menceritakan, Kharajna fi safar. Dahulu kami keluar di suatu perjalanan safar. Fa asaba rajulan hajarun. Maka tiba-tiba diantara kami, rombongan safar, ada yang tertimpa batu. Fashajjahu fi ra'sihi dan melukai ra'sihi. Melukai kepalanya. Ya, jadi ada batu tertimpa mengenai seseorang dari mereka, melukai kepalanya. Kemudian orang ini yang luka kepalanya, sumbah talam. Di perjalanan safar mereka beristirahat, tidur malam, tapi yang terjadi pada orang yang luka kepalanya ini ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam sampingnya Ihtilam. Di waktu malam tidur. Mengalami Ihtilam. Ya. Apa? Ketindisan. Bukan. Apa? Ihtilam. Sampai jawab. Ikhwah. Mimpi basah. Dalam tanda kutip. Ya. Dia mimpi basah. Sudah ya? Alhamdulillah Karena dia mimpi basah Menyebabkan dia apa? Fahmi? Walaupun? Kalau orang mimpi basah Menyebabkan dia Sudah pernah mimpi basah? Hah? Belum? InsyaAllah Sampingnya? Belum? Sampingnya? Hah? Menyebabkan dia Junub Junub yaitu Hadas besar Harus dihilangkan dengan Mandi ah. Fasa'ala ashabah Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat Serombongan Di rombongan safar Dia bertanya perkara dirinya hal jiduna li fit tayammum Apakah kalian Menemukan untuk saya keringanan Untuk bisa bertayamum? Kan dia ingin mau mandi menghilangkan hadas besarnya dari mimpi basah tapi ada luka di kepalanya dia tanya teman-teman perjalanannya rombongan safarnya bolehkah saya mendapatkan keringanan untuk tayamum dijawab oleh rombongan safar teman-temannya manaljidulaka ruksah wa anta diru alal kami tidak dapatkan untuk kamu keringanan dan ruksa untuk kamu Sementara kamu mampu untuk mandi. Kalau mampu mandi, mandi. Tidak ada keringanan. Akhirnya yang terjadi apa? Dia pun mandi. Sementara ada ada apa di kepalanya? Luka. famata Maka meninggal dunia. Meninggal. Jadi yang mati siapa? Siapa yang mati? Yang bertanya atau yang ditanya? Yang bertanya. Gara-gara jawabannya... Pertanyaan itu tidak deras ilmu, jahil maka yang bertanya meninggal dunia. Naam. Falamma qadimna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, tabakala kami salah sudah tiba, telah tiba di kota Madinah kami memberitakan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa jawaban Nabi? Qataluh, qatalahumullah. "Katiluh, mereka tadi yang menjawab itu telah membunuhnya." Qatalahumullah, oh, semoga Allah membinasakan mereka. Oh, Nabi marah. Nabi mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang tadi menjawab tanpa ilmu. Mereka telah membunuh orang ini. Semoga Allah membinasakan mereka. "Ala saalu idza lam Tidakkah mereka bertanya dulu kalau tidak tahu? Lihat, Nabi bilang, "Ala saalu idza lam ya'lamu?" Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Ya kan? Kan perintah ayat mengatakan Faisalu ahla zikri In kuntum La ta'elamun Bertanyalah kepada orang yang berilmu Kalau kamu tidak tahu tentang kasus orang ini Apakah dia dapat keringanan Bisa bertayamum Karena punya luka di kepalanya Sehingga tidak Tidak haruskan dia mandi Atau mandi tanpa harus menyiram kepalanya kan bisa menutup dengan kain tanpa mengiram kepalanya nanti ada keterangan di hadisnya lantas nabi bilang fa inna ai as -sual. kata nabi sesungguhnya syifa obatnya al-i al-i al-jahal obat dari kejahilan adalah as-sual bertanya bertanya, kalau tidak bisa jawab tentang perkara itu, tanya dulu kepada orang lain tanya kepada ulama' yang tahu perkaranya iya, baru Nabi bilang inna makana yakfihi ayya sungguh orang ini cukup pertama kali dia tayammum dia tayammum wa ya'asir aw ya'asif ala jurhihi khirkatan kemudian dia menutup di bagian juruhihi lukanya dengan suatu balutan. sah alihah dan dia mengusap bagian yang luka tadi di atas balutan, misalnya ada kain, dia usap saja, bukan disiram. Dia usap. Kemudian raja dan dia mencuci tubuh yang lain. Jasad yang lain dia cuci, dia siram dengan air. Adapun ini cukup di apa? Diusap. Paham. Di sini nabi gabungkan dua hal: tayamum. Kenapa? Karena bagian yang luka tadi tidak terkena air, kan? Tidak terkena air karena tertutup dengan balutan. Maka, untuk mengangkat hadasnya yang luka ini, caranya dengan tayamum. Maka terangkatlah hadasnya bagian yang luka. Adapun jasad yang lain yang kena hadas, karena junub ini hadaskan semua seluruh tubuhnya, junub. Hadas besar harus disiram dengan air karena tidak luka. Ini jawaban dari Nabi SAW, mengarahkan kepada perkara itu tentang permasalahan tadi. Nah, di sini kita memetik perkara tadi, terkadang gara-gara tidak di atas ilmu, maka jawaban ini membuat yang bertanya mati. Sekarang dibalik kasus kedua. Bagaimana kalau dibalik kasus kedua? Siapa yang meninggal nanti? Hah? Orang yang ditanya. Orang yang ditanya yang meninggal. Sekarang saya mau tahu siapa yang tahu kisah apa itu? Hah? Pembunuh 99 nyawasan. Hadis yang sangat terkenal. Hadis Bukhari Muslim. Ya? Yeah? Kisah dari zaman Bani Israel Di masa Bani Israel ada pembunuh kelas paus. Bukan kakak paus. Ya. Telah membunuh tis atau watusina membunuh 99 jiwa. Bayangkan, 99 jiwa dia telah bunuh. Ya. Maka orang ini ingin bertobat. Dia bertanya kepada masyarakat untuk ditunjukkan kepada orang yang bisa mengerahkan agar dia bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun yang terjadi apa yang terjadi? orang-orang mengerahkan pembunuh ini kepada rahib rahib di masa bang Israel rahib itu adalah ahli ibadah ahli apa? ahli ibadah Orang yang hanya fokus dengan ibadah, semangat di ibadah, to, tanpa ilmu, maka pembunuh ini mendatangi ahli ibadah ini. Iya, dia bertanya, "Halimin Taubah, apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Apa kata ahli ibadah ini?" Lah, ada. Kamu tidak ada kesempatan bertobat, kenapa? Dijelaskan oleh para ulama. Karena ahli ibadah mengungkap dirinya ini yang sudah hebat dengan ibadahnya. Kamu pembunuh. Tidak ada tobatmu. Tidak ada, ada ibadah kamu lakukan. Justru kamu berbuat dosa dengan membunuh 99 nyawa. Tidak ada tobatmu. Lihat. Dia menjawab tanpa ilmu. Yang terjadi apa? Apa yang terjadi? Pembunuh itu membunuh yang ditanya. Ahli ibadah dibunuh. Menjadi genaplah. Berapa dia bunuh? Seratus. Gana nih? Seratus nyawa. Dia sudah hilangkan nyawanya. Seratus sudah. Tapi dia masih punya kesempatan. Dia ingin taruh. Terus kesempatan bertobat. Maka dia Kepada orang yang berilmu. Barulah benar jawaban orang yang berilmu. Dia katakan -kata apa? Wa mayyahulu bayna kewabayna tobah. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kanda jujur ingin bertobat, Tidak ada penghalang. Yang jelas, betul, Jujur ingin bertobat kepada Allah, Tidak ada menghalanginya. Maka diarahkanlah dia untuk bertobat. Kemudian dituntun untuk dia meninggalkan negeri kampungnya. Karena negeri tempat dia tinggal adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang fasid. Yang mendorong dia berbuat dosa gara-gara kampungnya yang jelek. Pindahlah. Tinggalkan kampungmu menuju negeri orang-orang saleh. Baru dia berangkat menuju negeri orang saleh. Iya. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Pembunuh ini meninggal dunia. Di tengah perjalanan. Belum sampai negeri tersebut, dia telah meninggal dunia di tengah perjalanan. Kemudian malaikat antara malaikat azab dan malaikat rahma berdebat Siapa yang mencabut memegang ruh pembunuh seratus nyawa ini. Berdebat dua malaikat. Malaikat azab bilang, saya yang berhak memegang ruhnya. Karena dia telah membunuh seratus nyawa. Malaikat kasih sayang mengatakan, tidak. Saya memegang ruhnya. Karena dia telah ingin bertobat kepada Allah. Perdebatan terjadi antara dua malaikat. Maka Allah mengutus malaikat ketiga. ya Menghukumi antara perselisihan dua malaikat tadi. Maka malaikat ketiga mengatakan, "Ukur antara jarak dari negeri yang dia tinggalkan melalui negeri orang-orang saleh, kemana yang lebih dekat di tempat dia meninggal." Di sini dia meninggal, misalnya, jika lebih dekat ke negeri orang-orang saleh, maka yang berhak mengambil ruhnya adalah malaikat kasih sayang. Jika di tempat dia meninggal masih lebih dekat ke negeri yang buruk, negeri asalnya, maka ruhnya diambil oleh... Malaikat Azab ternyata yang lebih dekat kemana? Ke negeri orang soleh. Maka diambilah ruhnya oleh malaikat rahmah. Dia mendapatkan rahmat Allah diterima tobatnya. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ada sini menunjukkan kepada kita bahaya dari kejahilan yang menjalankan kematian terhadap orang yang, di, orang yang ditanya. Iya. Yeah apalagi ikhwanifillah. di masa yang penuh dengan fitnah di masa yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini kenapa kita katakan masa sekarang penuh dengan fitnah karena banyaknya pertama kebodohan merajalela perpecahan umat kaum muslimin dengan berbangatnya kelompok-kelompok partai-partai hizbiyah ahli bidah yang bangga masih masuk dan kelompoknya partainya. Dan musibah yang lain dari zaman pun fitnah sekarang adalah telah banyak para ulama' diwafatkan. Telah banyak ulama' kita yang diwafatkan oleh Allah SWT. Dan musibah ini adalah adamu musibah. Sebesar-besar musibah terhadap umat Islam dengan banyaknya ulama' yang telah wafat meninggalkan kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari riwayat Abdullah bin Amr bin As Bukhari Muslim muttafaqun alaiy. Nabi mengatakan inna allaha la yaqbidul ilma intizaal min al-ibad wa la kin yaqbidul ilma biqabd ulama hatta idha lam yabqa alim ittakhad an-nas ru'usa juhala fa su'ilu fa aftawu bighairi ilmin fa dallu wa adallu. Kata Nabi kita sallallahu Sesungguhnya Allah Itu tidak mencabut ilmu Dari dada-dada Setiap orang-orang yang menyandangnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada-dada kita Masing-masing diambil ilmunya Tidak Tidak begitu caranya Allah mengangkat ilmu Tapi Allah mengangkat ilmu dari suatu kaum Dengan cara ulama Dengan dimatikannya para ulama Diwafatkannya para ulama sehingga hatta idalam ya baqa alim hingga jika tiba masa enggak ada tersisa lagi seorang alim enggak ada tersisa seorang ulama yang terjadi itakhadzan nasu ruusan juhala manusia mengambil pembesar orang-orang yang bodoh fasuilu maka mereka ditanya orang-orang bodoh ini juhal Nabi bilang juhal Orang, orang bodoh, fasu ilu. Mereka ditanya perkara agama, faaf Mereka berfatwa beguyri ilmin tanpa ilmu, faabalu waabalu. Maka mereka sesat. Siapa yang sesat? Ini orang jahil yang berfatwa tanpa ilmu sesat. Dan Nabi bilang waabalu dan mereka menyesatkan orang lain. Gara-gara fatwanya dia sesat dan menyesatkan orang lain dengan fatwa dia ini yang terjadi di masa sekarang ikhwanifillah kecuali siapa yang Allah selamatkan saya berikan satu, satu contoh di masa ini apa yang terjadi di negara jazir Arab dari berbagai pergolakan kekuasaan, pemberontakan keluar, menyerang pemberontak, tidak tunduk Nggak mendengar kepada pemerintah di Suriah Syekh Saleh Fauzan, telah mengeluarkan fatwa bahwasanya di Suriah itu adalah kita lu fitnah, peperangan fitnah, fitnah yang terjadi. Kalau peperangan fitnah, nggak boleh kita ikut-ikutan kalau fitnah, karena jelas fitnah itu membuat kebaikan, membuat kebenaran samar mana yang benar, mana yang buruk mana yang salah, nggak jelas karena masa fitnah Itu ya, terjadi di Suriah tapi yang aneh dari orang-orang yang mengatakan dirinya dokter, diantaranya dokter muhammad bin Abdurrahman al arifi saya sebutkan ini, karena ada videonya tersebar laris, banyak followernya dan subscribernya ya. dia mengatakan bahwasanya di Surya adalah peperangan jihad. Kita harus berangkat ke sana. Jihad katanya. Kini yang terjadi peperangan. Apa yang terjadi? Silahkan lihat sendiri. Antunya sek sendiri sekarang apa yang terjadi di Suriah? Apa yang terjadi? Hah? Hancur poranda pur negaranya. Pemukiman semua hancur. Apartemen semua hambu amburadul Tidak ada penghuninya semua lari meninggalkan negaranya gara-gara apa dai-dai penyeru ke pintu-pintu neraka jahanam dai-dai sesat yang berfatwa tanpa ilmu menelisi pendapat ulama besar Syaikh Salafuzan yang merupakan anggota Hay'at Kibar Ulama, anggota dewan komite Majlis ulama besar Saudi Arabia diselisih pendapatnya mengikuti pendapat hawa di, hawa nafsu dirinya bahawa surya itu tempat berjihad ayo kita kesana, ke sana, ke surya ayo ke lebanon, ayo ke palestin ayo ke yaman tidak tahu bahasa para ulama makanya semua fitnah fitnah karena para ulama melihat bahayanya di belakang dari perkara itu pertumpahan darah hancurnya negara fasilitas masyarakat, semua rusak enam sehingga berkata Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullahu taala dengan apa yang terjadi sekarang ini Al-Hasan Al-Bashri mengatakan inna hadhil fitnah ila aqbalat arafaha kullu 'alim wa idh adbarat arafaha kullu jahil ya sungguh fitnah ini fitnah yang terjadi yang di masa Al-Hasan Al-Bashri ya di masa dahulu sudah ada fitnah Imam al-Hassar mengatakan, sungguh fitnah ini, apabila datang fitnah itu, orang-orang alim sudah tahu ini fitnah. Yang datang ini yang terjadi sekarang, orang alim sudah tahu firasat mereka ini fitnah. Sejak datangnya, sejak awal munculnya, orang yang berilmulah yang tahu ini fitnah. Terus setelah berlalu fitnah, barulah sadar orang-orang jahil. Oh, rupanya fitnah tadi. Tapi lewat nih. Setelah hancur negara Suria, antum lihat sekarang di internet, lihat keadaan negara di sana. Lihat pemukiman rumah-rumah, penduduk, apa yang terjadi. Semua hancur. Gara-gara dari sesat yang menyuruhkan jihad di sana. Yang terjadi sekarang. Allahumustahan sekarang ini, di saat sekarang ini, di musim dingin yang sangat menusuk. Musim dingin sekarang di Jazirah Arab. Pengungsi-pengungsi Suria di tempat-tempat kemah-kemah pengungsian mereka kedinginan. Sudah ada korban meninggal dunia gara-gara musim dingin, gara-gara apa? Gara-gara dai-dai sesat yang menyuruh mereka meninggalkan negeri-negeri mereka, yang menyuruh mereka memberontak melawan penguasa, melawan pemerintah. Mereka sekarang kasihan di pengungsian dengan musim dingin yang sekarang terjadi ini sangat menusuk, mencakup Allah musta'an. Jadi fitnah itu wa iza adabarat kalau sudah berlalu fitnahnya barulah arafah kullu jahil. Barulah orang-orang bodoh tahu oh rupanya itu fitnah. Baru tahu. Tapi laba nih. Sudah lewat. Ulama sejak awal munculnya ulama sudah tahu ini fitnah itu ulama. Karena mereka mengukur dengan dalil. Mereka punya basirah, mereka punya keterangan, mereka punya ilmu cahaya. Membedakan antara hak dan batil. Dan Allah memberikan ilham kepada para ulama dengan petunjuk mereka. Ini bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya, Jadi betul bahwa saya kejahilan itu benar-benar penyakit yang mematikan. Sungguh banyak sudah korban-korban yang meninggal di negara Fatwa-fatwa di atas kejahilan Tanpa ilmu dari orang-orang dai dari penyuruh-penyuruh di pintu neraka 6 Berkata Imam Malik bin Anas Menerangkan tentang kelompok khawarij Kelompok khawarij Siapa itu kelompok khawarij? Siapa itu kelompok khawarij, itu kelompok khawarij santri? Ada yang sudah tahu? Khawarij, Santri, Udrahman. Hmm? Kelompok yang menyimpang. Iya, bagaimana penyimpangannya? Dia keluar dari kata khawarij, dari kata khuruj. Apa itu khuruj? Keluar. Khuruj ala sultan. Dia keluar memberontak terhadap penguasa. Perhatikan perkataan Malik bin Anas, rahimahullah Taala, Imam negeri Madinah di zamannya, disebutkan perkataan ini dalam kitab Miftah dari saada karya Imam Nukyem. Kata beliau, Innaqwa man ibtakahul al ibadah wa al al ilma. Sungguh ada satu kaum, mereka itu hanya semangat mencari ibadah, tapi menelantarkan ilmu. Ada satu kaum begini. Hanya gemar mencari ibadah-ibadah, semangat beribadah, tapi ilmu, ilmu tidak mau mereka urus. Ah, tidak usah belajar. Mereka telantarkan perkara ilmu agama. Apa yang terjadi? Kata Imam Malik, falharju ala ummati Muhammad sallallam diasyafihim. Maka mereka keluar, keluar terhadap umat Nabi Muhammad dengan asyaf, dengan saif-saif, abdul saif, saif, saif. saifun pedang-pedang mereka mereka keluar menyerang umat Nabi Muhammad mereka keluar justru memerangi umat Islam itu khawarij ini kebobrokan pemikiran khawarij teroris-teroris yang mereka serang adalah umat Islam mereka perangi kaum muslimin ISIS yang ada sekarang ISIS ya? Al-Qaeda di Yaman. dan semisalnya mereka menyerang umat Islam Sendai kata Imam Malik seandainya walau ibtagu al-ilma lahajazhum an dzalik Sendainya khawarij ini mereka mencari ilmu tidak fokus dengan ibadah fokus dengan ilmu agama lahajazhum an dzalik maka musta'il ilmu itu akan menahan mereka melarang mereka dari keluar memberontak dan memerangi kaum muslimin Siapa yang memburu Usman bin Affan? Siapa yang tahu sirahnya Usman bin Affan? Anhu? Siapa yang membunuhnya. Siapa ini? Dia kelompok Khawarij yang memberontak penguasa, memberontak menuduh Usman bin Affan tidak adil, nepotisme. Iya, dan telah ada bibit bibir Khawarij di masa Nabi, menuduh Nabi tidak adil dalam pembahagian harta-harta rampasan perang. Nabi tuduh tidak adil. Ada bibitnya. Sudah muncul di zaman Nabi. Dia bilang kepada Nabi. Ya Rasulullah. I'dil. Fa'inna kalam ka'adil. Wahai Nabi. Berlaku adillah dalam membagi harta rampasan perang. Kamu tidak adil. Kata Nabi. Illa ma'adil. Fa'amai ya'adil. Kalau saya tidak adil. Siapa lagi yang bisa berlaku adil. Saya ini pemimpin. Saya ini Nabi. Sudah ada bibit-bibit khawarij. Jika Nabi saja Sebagai pemimpin umat. Dan seorang nabi dituduh dengan tidak keadilan, tidak mengharapkan keadilan pada pemerintahannya, gimana lagi selain nabi sangat mudah dituduh. Nabi saja dituduh tidak adil, apalagi kita-kita para pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita, kita. dituduh dengan tuduhan-tuduhan mereka penjilat penguasa, hanya mengharapkan kedudukan dari penguasa. Dan segala macam tuduhan dari kelompok-kelompok khawaj dan dai-dai sesat semisal mereka karna kejahilan ini musibah dari malapetaka kejahilan membawa kepada kematian Allah taala alam ilahuna subhanaka asyradallah ila la anta astagfiruka warahmatullahi wabarakatuh